Selama berabad-abad, umat manusia telah bergulat dengan teka-teki bagaimana sejarah bumi dimulai. Hari ini para ilmuwan mengambil titik awal mereka untuk menjadi hari paling bersejarah yang terjadi sekitar 14 miliar tahun yang lalu. Alam semesta awal adalah tempat energi tinggi dengan suhu yang tinggi, di mana proses-proses itu mentransformasikan materi kekuatan fisik dan elemen kimia ke dalam bentuk yang tidak beraturan. Hal seperti ini yang telah lama menjadi perhatian kita, bagaimana manusia menyikapinya. Proses penciptaan telah berlangsung selama hampir 9 miliar tahun. Saat itu di sudut alam semesta di pinggiran Bima Sakti, peristiwa penting itu mulai terungkap, tanah sedang dipersiapkan untuk kelahiran planet kita. Aliran supernova di salah satu lengan spiral galaksi kita meledak di tengah awan gas antar bintang dan debu es. Ledakan dari ledakan ini mengguncang awan raksasa, gas, dan debu, melahirkan proses yang akan mengarah pada pembentukan sistem bintang baru. Di sini dalam aliran elemen energi dan zat pertama matahari, dan keseluruhannya. Rombongan planet yang terbentuk dari awan hidrogen dan helium, sehingga melahirkan gas raksasa dan elemen padat, silikon, magnesium besi, dan nikel, ke arah planet yang lebih dekat ke matahari. Lalu sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu bumi kita menampakkan diri. Planet ini kerap tabrakan dari bintang langit lainnya. Meteorit dan komet memanaskan permukaan bumi dengan tabrakan pada planet bintang lainnya. Hal ini menyebabkan terciptanya bulan satelit kosmik alami kita. Ini adalah sesuatu yang menggambarkan bagaimana terbentuknya planet bumi di bagian awal cerita. Sejarah planet ketiga yaitu bumi yang kira-kira sepertiga usianya di alam semesta itu sendiri. Sejarah bumi selanjutnya dipintal oleh sang pencipta dan oleh evolusi yang menjadi rantai. Transformasi tanpa akhir, yang menakjubkan lagi di dalamnya ada beberapa keragaman dan terpintal dari skala garis waktu yang berbeda arah. Setelah beberapa saat terjadinya bumi, maka periode garis geologis kuno pun terbentuk. Teori tentang bagaimana terbentuknya bumi sampai saat ini telah menjadi pembahasan yang sangatlah menarik dan tiada habisnya. Bahkan para profesor telah banyak membuat teori edukasi ini. Hal ini telah menjadi suatu terobosan pengetahuan yang baru bagi kehidupan umat manusia. Di mana kita hidup, bumi adalah tempat terbaik kita. Nah, bagaimana pendapat Anda tentang bumi kita? Apakah Anda mempunyai teori lainnya? Jika ada tinggalkan komentar, dan di bawah ada tombol subscribe. Kemudian bunyikan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan informasi terkini dan hal-hal penting lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.